Dengan adanya data yang bagus, di mana produksi padi yang uh, utama, di mana petaninya itu tinggal, itu kita bisa uh, menempatkan gudang misalnya, atau uh, apa tadi drone dan combine investor kita mau ditaruh di mana, nah ini penting bagi uh, calon investor.